Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'akfiruhu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 masih kita berbicara tentang yahudi dari kitab Sirah ibn Hisham Rahimahullahu ta'ala Yaitu sampai pada Nahi muslimin An-Ittiqad Duk'anatan Min ghairihim Larangan Bagi kaum Muslimin Untuk menjadikan Mereka Yahudi dan sejenisnya Sebagai teman dekatnya Kalau berkata berkata berkata Kana rijalun minal muslimin Iwansilun rijalan Minal yahudi Dimakana bainahu minal jiwari Wal hilfi fil jahiliyah Pada mishab Tadinya Beberapa orang muslim Masih berhubungan Dengan orang-orang yahudi Bahkan ada yang masih menyambung silaturahmi dalam artian Persaudaraan, kedekatan, akrab Kenapa? Karena diantara mereka dulunya ada hubungan jiwa, ada hubungan jiwa, jiwa adalah saling menjaga. Sebagaimana pernah dibahas makna jiwa adalah kalau seseorang datang ke satu kota tertentu dan dia minta keamanan maka dikatakan jiwa. Anta ala jiwar engkau di bawah jaminanku dan di bawah penjagaanku. Demikian pula al-hilf, Al-hilf adalah penggabungan suku dengan suku. Ada beberapa suku dari kalangan Arab Yang bergabung dengan suku-suku Yahudi Yang mereka mengikat perjanjian Kalau ada musuh-musuh bersama Kalau damai-damai bersama Ada mengganggu Yahudi Maka suku ini akan ikut bertempur Kalau suku ini diganggu Maka Yahudi juga akan ikut bertempur Sehingga mereka seperti satu suku Ini namanya Hell. Karena dulunya zaman Jahiliyah Ada yang Halif Bersatu dengan suku Yahudi atau ada hubungan keamanan Bahwa engkau di bawah pengamananku Hidup di bawah keamanan Yahudi Atau Yahudi yang hidup di bawah keamanan mereka Sehingga ketika mereka sudah menjadi muslimin Mereka masih tetap berhubungan baik Dengan orang-orang Yahudi tersebut Maka terulah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang mereka untuk menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman dekat larangan untuk menjadikan mereka sebagai kawan larangan untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang akrab dan dekat dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidu bilta'anatan min dunikum wahai orang-orang yang beriman jangan kalian menjadikan sebagai teman kalian orang-orang dari selain kalian selain kalian wahai muslimin ini jangan mengambil teman-teman dari orang-orang kafir mind layar khabala. yang mereka tidak pernah mempedulikan kamu Waduh menga itu mereka sangat berharap agar kalian menjadi susah Adbadatul baghdau min afwahihim telah tampak kebencian mereka dari mulut-mulut mereka. Wa suduruhum akbar dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar lagi. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan siapa Yahudi. Jangan kalian anggap mereka itu adalah orang-orang yang polos, baik, memiliki akhlak dan tata kerama dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati kata Allah, jangan jadikan sebagai teman kalian orang-orang dari selain muslimin jangan jadikan mereka orang Yahudi sebagai teman-teman kalian mereka tidak pernah mempedulikan kalian dan mereka sudah tampak permusuhannya dari mulut-mulut mereka akbar dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi di mulutnya sudah kelihatan kebencian mereka dan sudah kita baca dalam kitab kita ini bagaimana mereka jahatnya dan bagaimana mulut-mulut mereka mencerca Rasulullah mencerca para sahabat mencerca muhajirin mencerca kaum muslimin ini Yahud sudah kelihatan kebencian mereka pada mulut-mulut mereka suduruhum akbar dan yang disembunyikan di dada-dada mereka di hati-hati mereka akbar lebih besar lagi yang pertama kita tahu bagaimana jahatnya Yahudi di mulut-mulut mereka. Kita tahu bagaimana perangai mereka dan akhlak mereka, bejatnya ucapan-ucapan mereka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Ada pun yang dalam hati, Allah yang tahu. Yang dalam hati kita tidak tahu. Allah SWT ta yang maha tahu. Ternyata Allah yang maha tahu mengkhabarkan kepada kita, Wamatufi suduruhum akbar bahwa yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi. Ya. Kemudian Allah subhanahuwataala menyatakan: "Padbyyana lakumul ayyatin kum tumtaqilun. Sungguh telah kami terangkan pada kalian keadaan mereka. Laalakum taqilun agar mereka, agar kalian mau berpikir Laalakum taqilun agar kalian mau berpikir dan memakai akal-akal kalian." Berkawan dengan orang yang benci pada kalian, awalnya tak kilun. Apakah tidak berfikir kata Allah? Maka Allah katakan: Qad bayyana la ayat. Kami sudah terangkan ayat-ayatnya kepada kalian. La allahum agar kalian mau menggunakan akal-akal kalian. Ha antum haulai ulaih, tuhhibunakum, wa la yuhibunakum, wa tuhminun bil kitabikulle. Kata Allah, ha antum ulai Bagaimana kalian ini? Kalian cinta kepada mereka, sedangkan mereka tidak cinta pada kalian. Kalian suka pada mereka, padahal mereka benci pada kalian. Bagaimana kalian ini, kata Allah? Bagaimana kalian ini? Kalian suka pada mereka menjadi teman kalian, akrab dengan kalian, padahal mereka itu benci pada kalian padahal kalian percaya dan beriman dengan kitab seluruhnya padahal kalian beriman dan percaya pada kitab ini seluruhnya ya ini ayat-ayat ini menerangkan keadaan mereka agar kalian berpikir masa mencari teman dari orang-orang yang membenci kalian yang tidak suka pada Islam enggak suka pada Rasulullah enggak suka kepada orang-orang yang beriman sampai pada kalimat Allah subhanahu wa ta'ala idha lakukum Mereka kalau bertemu kalian mereka berkata amanna Kami beriman kami percaya Wa idha khalau Adhu alaykumul minal Tetapi kalau mereka berpaling di belakang kalian Mereka menggigit jari-jari mereka Kena jengkel pada kalian A'udzu a'alaikumul anami la minal ghaiz mereka menggigit jari-jari mereka atas kalian karena bencinya pada kalian karena jengkelnya pada kalian ulmutu bi ghaizikum kata Allah katakan pada mereka matilah kalian dengan kejengkelan kalian mutu bi ghaizikum matilah kalian dengan kejengkelan kalian kata Allah kanafirna <tuh> azukum Allah, <tuh> Allah> kalimatu minuna bil kitabik kullih maknanya ai Tu'minuna bi kitabikum wa kitabihim wa kitabikum Wa <tuh> bimamallah minal kutubi qabla dhalik Ya'ni kalian beriman kepada kitab kalian dan kitab mereka Dan kitab-kitab terdahulu dari para anbiya Kalian percaya dengan kitab-kitab semuanya Wow sedangkan mereka, mereka ingkar pada kitab kalian Berarti mereka juga ingkar pada kitab mereka sendiri karena dalam kitab mereka ada berita-berita datangnya seorang Nabi terakhir. Di kitab mereka ada berita tentang datangnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya, namanya, dan juga bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana ajarannya. Sudah diterangkan semua dalam kitab mereka. Berarti mereka tidak percaya pada kitab kalian Al-Quran. Berarti tidak percaya pada Rasulullah SAW. Dan berarti mereka tidak percaya pada berita-berita Taurat. Berarti mereka tidak percaya pada kitab Taurat Dan berarti tidak percaya pula pada kitab Injil Karena dalam kitab Taurat dan Injil Diberitakan akan datangnya seorang Nabi Ini yang menyebabkan Allah katakan ha antum haa ulai. Kalian ini kata Allah Cinta pada mereka Padahal mereka tidak cinta pada kalian Sudah tampak permusuhan mereka di mulut-mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar lagi. Kalian dalam keadaan sudah tahu dan kalian percaya dengan Al-Qur'an seluruhnya dan kitab-kitab seluruhnya. Kalau percaya pada Qur'an, berarti kalian membenarkan Taurat dan membenarkan Injil. Kalian percaya pada nabi terakhir, berarti kalian percaya dengan kitab-kitab yang terdahulu yang memberitakan akan datangnya seorang nabi. Sedangkan mereka mereka tidak percaya pada kalian. Tidak percaya pada nabi kalian, nggak percaya pada kitab Al-Quran, yang berarti mereka tidak percaya pula pada kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab terdahulu yang memberitakan akan datangnya seorang nabi. <kannya> maka Allah Swt taala mengkhabarkan lagi fa antum kuntum bil minhum, maka sesungguhnya kalian lebih pantas untuk membenci mereka, bukan berkawan dengan mereka. Bermusuhan dengan mereka bukan akrab dengan mereka. Wa <tik> <tik> <tik> kalau mereka bertemu kalian mereka mengatakan kami percaya kami beriman. Wa <tik> tetapi ketika mereka berpaling di belakang kalian mereka menggigit jari mereka karena jengkelnya pada kalian karena marahnya pada kalian kata kepada mereka. Mu'tubika marah matilah dengan kemarahan kalian. Kalau ayat, melarang para sahabat untuk menjadikan Yahudi sebagai teman dekat, yang berarti melarang kita dan seluruh kaum Muslimin untuk jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat. Perintah untuk tidak mengganggu kafir zimmi perintah untuk tidak mengganggu kafir-kafir mu'ahad. Perintah untuk kita tidak mengganggu mereka-mereka yang terikat perjanjian Bukan berarti kita suruh cinta pada mereka Tidak nggak ada satu perintah pun Yang merintahkan kita cinta kepada orang kafir Bagaimana mungkin kita akan suka dan cinta kepada orang kafir Yang menyatakan bahwa Allah punya anak Bahwa Allah ta'ala adalah Memiliki anak, memiliki pasangan, memiliki istri Apakah pantas? Kemudian kita cinta pada mereka Kemudian kita menyatakan dengan akrab engkau saudaraku Berarti kamu tidak punya kecemburuan. Berarti kamu tidak punya kecemburuan pada Allah dan tidak cinta kepada Allah. Seorang yang cinta kepada Allah pasti akan marah kalau dikatakan Allah memiliki anak. Seorang yang cinta kepada Allah pasti akan marah kalau ada orang yang menyatakan bahwa Allah punya istri. Astagfirullahaladzim. Pasti akan marah demikian pula orang yang cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan marah kepada mereka mereka yang menyatakan bahwa Rasul itu bukan Nabi Rasul itu manusia biasa pendusta kafir dan begini dan begitu apa marah kita dan itu mereka orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani mereka membenci Rasul Allah Shallallahu mereka mencerca Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina dengan sekeras-keras penghinaan, sejelis-jelis penghinaan. Dan mereka bahkan menghina Allah dengan menyatakan ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak, ada Tuhan istri, ada Tuhan anak. Dan mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhan Bapak. Ikhulimudin A'azakumullah. Kazab asyir. Mereka adalah jahat dan pedusta. Kazabun asyir, pedusta, lagi jahat. Maka tidak mungkin seorang beriman cinta pada mereka. Sehingga... Perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk sabar. Jangan mengganggu orang-orang kafir kalau mereka terikat perjanjian. Jangan membunuh mereka kalau mereka kafir zimmi, kamir mu'ahad. Itu maknanya bukan kalian mencintai mereka. Atau maknanya kalian hendaklah kalian kasih sayang dengan mereka. Bukan. Hanya mereka terikat perjanjian. Dan kita umat Islam yang terikat perjanjian. Kita umat Islam adalah kaum. Yang sangat menjaga perjanjian, yang sangat menghormati perjanjian. Kita ingin dan kita berharap semoga mereka masuk Islam dengan kita menunjukkan akhlak kita, adab kita, dan bagaimana kita memegang perjanjian. Maka, niscaya mereka akan masuk Islam. Tetapi kalau kita tidak memiliki perjanjian dan kita orang yang ingkar janji dan seterusnya, dikhawatirkan mereka akan menganggap bahwa Islam ini ajaran yang jelek. Ajaran yang tidak mengerti untuk menepati janji. Ajaran yang tidak mengerti adab dan akhlak. Agama yang tidak mengerti tentang hak-hak para tamu. Ingat, Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu kafir pengikutnya Musailama Al-Qadda. Apa kata Rasulullah SAW ketika utusan dari mengatakan bahwa Musailamah Rasul, kamu juga Rasul Maka bagaimana kalau kita bagi Daerah kekuasaan Kamu bagian sana, kita bagian sini Rasulullah SAW Dan kau menyatakan Sungguh Kalau boleh membunuh tamu niscaya akan aku bunuh kalian berdua Benci apa enggak benci? Benci Tetapi Apakah Rasul membunuh? Atau mengganggu? Tidak Kenapa? Tamu ini akhlaknya Islam Ini tamu Maka Nabi menyatakan dalam hadis yang terakhir Sungguh kalau tidak dilarang untuk membunuh tamu Aku akan bunuh kamu berdua Jekanya Nabi marahnya Nabi kepada orang kafir yang beriman kepada Nabi palsu. Bencinya Rasulullah SAW Saya menyatakan sungguh aku akan bunuh kalian Kalau saja boleh Tapi kenyataan tidak boleh Demikian kaum muslimin benci kepada Yahudi Benci kepada Nasrani Tapi sayang ketika mereka terikat perjanjian Maka kita diwajibkan Menjaga perjanjian tersebut Memegang janji tersebut Ini akhlak Islam Maka Allah katakan Bahwasanya hendaklah kalian Jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat Jadikan mereka Sebagai musuh kalian Kalian benci kepada mereka bukan mencintai mereka. Lajjudu kaum wal akhir wa tidak akan kamu dapati Kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Saya ulangi ya ya. Tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya ternyata berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini ayat al-Quran. Nada <tuk> jidu <tuk> kau <tuk> menyubhino Billahi wal-yamin aakhir. Wadu namanhaat Allah. Enggak akan kamu dapati orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang membenci Allah dan membenci Rasul Tidak mungkin mustahil maksudnya mana enggak mungkin kamu dapati ada dua enggak mungkin kamu dapati artinya tidak mungkin terjadi tetapi yang benar adalah makna yang kedua bukan tidak mungkin terjadi kalau terjadi maka berarti bukan orang beriman karena orang beriman tidak mungkin cinta pada orang kafir Nggak akan kau dapati, berarti ada dua kemungkinan. Ima memang tidak terjadi, karena tidak akan kau dapati. Orang beriman, kok cintanya pada orang kafir, nggak mungkin kata Allah. Nggak akan kamu dapati. Mana kedua, kalau ternyata ada orang yang mengaku beriman, tetapi cinta kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya nya maka berarti imannya dipertanyakan jangan-jangan bukan orang beriman kenapa? karena ayatnya bilang, orang beriman gak mungkin cinta pada mereka ini ayat berarti keras sekali dan tegas sekali tidak bisa kemudian kita berkasih sayang dengan mereka haram hukumnya wadakala abu bakna sedik bayatan midras abu bakna sedik pernah masuk ke tempat ibadahnya mereka namanya midras tempat dirasah ternyata dapat di sana banyak manusia berkumpul Di hadapan satu orang Yang bernama Finhouse Finhouse ini tokohnya Atau pendetanya Yang sedang mengajarkan kepada mereka Ulama Yahudi Dan bersamanya Ada pendampingnya Dalam salah satu khabur Yang bernama Asia Abu Bakar masuk ke tempat ibadah mereka Dan kemudian mengingatkan mereka agar masuk Islam Bahkan masuk menemui Ibn pimpinannya yang merupakan ulama-ulamanya, ulama, alim ulama Abu Bakar berkata kepadanya, "Waihaqia ya bin Hafs. Cela ka anka Wahib bin Hafs. takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Tuhan Allah. Aslim, masuk Islamlah kamu. Kamu kenal Allah? Apa enggak takut sama Allah Ta'ala?" Demi Allah, inna kala ta'alam anna muhammadan la rasulullah. Sungguh saya yakin kamu tahu bahawa Rasulullah SAW, bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah benar-benar diutus oleh Allah SWT. Ja'akum bilhaqti, datang kepada kalian membawa kebenaran dari sisi Allah SWT. Tajidunahu maktuban indakum wal injil. Aku yakin kamu pasti tahu Bahwa dia benar-benar Rasul Karena Allah sudah memberitakan Dalam kitab-kitab kalian Dalam Taurat kalian Dalam Injil kalian Lihat dakwahnya Abu Bakar kepada Finhas Tokoh pendeta Yahudi masih Islamah kamu Takutlah kamu kepada Allah Apa Apakah takut sama Allah Saya yakin kamu tahu Kalau Nabi ini hak Karena beritanya ada dalam kitab kamu Ciri-cirinya ada dalam kitab kamu Bukti-bukti nya ada dalam kitab kamu, maksudnya selamat kamu. Ternyata apa jawaban Hinhal se, ya? Aku Kita bilang kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Betul-betul ucapannya, seperti ucapan syaitan Iblis. Apa kata Hinhal Wallahi ya, Abu Bakrin, ma bina ilallah himin fakrin. Tapi Allah, wahai Abu Bakar, kami gak butuh Allah. لبقير, tapi Allah yang butuh kami. إليه, kami tidak merengek kepada Allah, tapi Allah yang merengek kepada kami. Kami gani, cukup tidak butuh Allah dan Allah yang kurang butuh pada kami. Walau dibuktikan ucapan kafirnya ini. Ini permainan lidah, permainan lidah, persis seperti ucapan-ucapan kaum filsafat. Bermain kata, kata Yahudi, kalau saja Allah kaya, maka tidak mungkin minta pinjaman kepada kami. Maksudnya apa? Maksudnya menyindir Quran kalian, menyindir Quran kalian. Karena dalam Al Quran ada dikatakan, wman yuqrudu Allah qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah maka Allah akan berikan lipat-lipat kali kata Allah. Kalau kalau saja Allah terukuran kaya, enggak akan minta pinjaman kepada kami. Dan kalau saja Allah menerhuat Allah mengharokan riba, kenapa Allah sendiri berbuat riba? Kata Allah tidak mungkin Allah meminjam dan meminta pinjaman kepada harta-harta kita sebagaimana dalam kitab kalian yang dibacakan oleh teman kalian itu maksudnya Rasulullah SAW Allah melarang kalian tidak boleh riba tapi dia sendiri memberi riba pada kita barangsiapa siapa yang pinjam memberikan pinjaman pada Allah Allah akan berikan berlipat-lipat kali itu kan riba katanya Astaghfirullahaladzim. Lihat, mulutnya betul-betul mulut iblis, ucapannya betul-betul ucapan kufur-kufur yang sangat. Walau karena <tik> enggak nih yang maafan riba, kalau saja Allah SWT tidak butuh kami, nggak mungkin menambah-nambah dengan riba-riba. Itu supaya kita memberi lagi. Berarti Allah butuh pada kita. Katanya faghadiba Abu Bakar as maka Abu Bakar marah marah besar maka karena marahnya fadaraba wajha finhal beliau pukul langsung mukanya finhal derban syadidan dengan pukulan yang keras Wakar, berkata, biyadi, al al wa qala kemudian berkata wallazi nafsi biyadihi laula al-'ahd bainana wa la darabtu ra'sak demi Allah kalau saja tidak ada ikatan perjanjian antara kami dengan kalian kami akan panggal lehernya kalau saja nggak ada perjanjian. Sementara kami dengan kamu. Dengan kalian. Aku akan pegang lehermu. Ini bukti yang berikut. Kalau para sahabat tidak membunuh Yahudi. Bukan karena cinta pada mereka. Bukan. Tapi mereka kafir yang terikat perjanjian. <tuh> Alhamdulillah. Kalau saja enggak ada ikatan perjanjian antara kami dengan kalian aku penggal lehermu wahai musuh Allah Fadhaabni has maka bergegas pergi menemui Rasulullah apa kira-kira menemui Rasulullah biasa mereka kalau ada pelanggaran dari para sahabat Langsung lapor kepada Rasulullah SAW. Tuh, sahabat kamu melanggar. Tetapi kalau mereka melanggar, mereka sembunyi-sembunyi. Dan selalu melanggar. Tapi sekali ada sahabat yang melanggar, dan itu pun karena sebab mereka sendiri, mulai. Mereka langsung datang kepada Nabi lapor. Ya Muhammad, undur ma'asana'abi sahibat. Wahai Muhammad, lihatlah. Apa yang dilakukan oleh temanmu kepadaku. Lihatlah. Maka Rasulullah SAW. dia ya Abu Bakar. Mahamalaka'ala ma'asana'ah. Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan dan apa yang membawamu berbuat seperti itu? Maka Abu Bakar menjawab, Ya Rasulullah, inna adu Allah kalau kau Ya Rasulullah, ini musuh Allah ini mengucapkan kalimat yang mengerikan, kalimat yang sangat besar. Dia menganggap Allah Allah pernah huatalah fakir, miskin, butuh pada kita, dan dia menganggap dirinya kaya, tidak butuh pada Allah SWT. Wallamakala dalik maka ketika dia berkata seperti itu. Ketika dia mengucapkan ucapan yang seperti itu, yang mengerikan seperti itu, maka aku pun marah ya Rasulullah. Marah karena Allah subhanahu wa taala dan aku pukul wajahnya. Ternyata si pinhals, si kafir Yahudi mengingkari. Aku tidak mengatakan demikian. Aku tidak mengatakan demikian. Aku hanya mengatakan di kitabmu Allah minjam. Kalau Allah minjam, kan berarti fakir. Maksudnya bukan menyalahkan Allah, tapi menyalahkan Al-Quran. Al-Quran kamu itu gak bener masa menyatakan fakir. Masa menyatakan dengan kalimat pinjam. al Allah Ta'ala, maka Allah turunkan ayatnya dalam Al-Quran. Lakad Sami wa Allah. Allah mendengar ucapan orang-orang yang berkata bahwa Allah fakir kamilah yang kaya kata Allah selanjutnya kami akan catat ucapan mereka dan bagaimana mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran dan kami akan katakan pada mereka rasakanlah adab yang pedih yang membakar kata Allah dan kemudian Allah turunkan ayatnya tentang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan apa yang balagh dalika fi dalika dan apa yang menyebabkan Abu Bakar marah Allah turunkan wala tasma'un min alladheena utul kitaba min qablikum dan pasti kalian akan mendengar ucapan-ucapan dari mereka ahlul kitab Yahudi atau Nasrani yang sebelum kalian wa min alladheena asyraku dan juga dari orang-orang musyrik Adan kezira, kalian pasti akan mendengarkan kalimat yang seperti itu banyak. Ada kezira, ada artinya gangguan-gangguan. Ketsiran banyak, gangguan-gangguan yang sangat banyak. Wa inna azmil umur. Kalau kau sabar dan bertakwa, maka sungguhnya itu merupakan azmil umur perkara yang betul-betul mantap dan tegas Allah katakan kamu akan mendengar kalimat itu kalau orang kafir mencerca dari dulu ini jawaban dari Allah SWT yang mengingatkan kita mengingatkan Abu Bakar dan mengingatkan kaum muslimin kalau perjanjian, perjanjian hati-hati, jaga perjanjian lu mereka mencerca mencerca, dari dulu mencerca itu emang dulu gak nyerca? ketika diberitakan berita-berita bahwa mereka membikin karikatur Rasulullah wassalam, membawa bom segala macam mengejar Rasulullah, marah semua Sat dunia marah hmm. iya kan? baik, kalau marah kita dari dulu sebelum dia bikin karikatur, kita udah marah Sebelum mereka bikin karikatur tentang Rasulullah SAW dan mengejeknya, kita katakan dari dulu mereka mengejek dan bukan Rasulullah saja. Mereka mengejek Allah dan menyatakan Allah memiliki anak. Apakah boleh kemudian melanggar perjanjian? Apakah boleh kemudian melanggar urusan masalah ahad? Kata Allah, tes mauminatul kitazina sungguh-sungguh pasti kalian akan mendengar dari orang-orang ahlil kitab Yahudin Was dan juga dari orang-orang dari kalangan musyrikin kalian pasti akan mendengar dari mereka adzan keho kalian akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan dari mereka ada adalah gangguan yang menyakitkan Yuni menyakiti kita, menyakiti hati kita kalian akan dengar yang kayak gitu mesti dari mereka, yang namanya orang kafir wajar orang kafir mencerca, itu ya jelas makanya jangan kalian cinta kasih dengan mereka jangan kalian kemudian berbaik-baikan dengan mereka Adapun menahan tangan kita untuk tidak menumpahkan kendaraan mereka karena, karena mereka zimmi, atau karena mereka mu'ahad atau karena mereka mu'atin maka itu hanya hukum dari Allah yang kita harus pegang bukan karena kita cinta pada mereka bukan karena hukumnya dilarang maka kita ucapkan seperti ucapan Abu Bakar dan kita ucapkan seperti ucapan Rasulullah SAW. ketika ucapan Rasulullah pada utusan Musailama kalau saja tidak dilarang aku bunuh kalian berdua demikian pula ucapan Abu Bakar kalau saja bukan karena perjanjian antara kami dengan kalian sungguh aku penggal lahirmu wahai Musa Allah ثم قال في kemudian Allah ceritakan pula apa diucapkan oleh Finhas dan oleh pendeta-pendeta Yahudi Allah katakan tentang mereka wa id wa id aqadha Allah mithaqal ladina utul kitaba latubayyinun nagulinnas wa latadtumuna thaman qalila fabi'sa ma yashtarun fata Allah dan ketika Allah kalau kalimat ketika maknanya ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian Ahlul kita isi perjanjiannya hendaklah kalian sungguh-sungguh menyampaikan pada manusia dan jangan kalian sembunyikan dan jangan kalian lemparkan di balik punggung-punggung kalian dan jangan kalian jual dengan harga yang murah sungguh sejelek-jelek apa yang kalian jual sejelek-jelek apa yang kalian dapatkan ini yani sejelek-jelek yang kalian dapatkan ilmu agama mereka jual untuk mendapatkan harta dunia maka berarti mereka membeli dunia dikatakan sejelek jelek apa yang mereka beli mereka membeli dunia dengan agamanya. لَتَسْبَنَنَّ لَدِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَّاَءُ يُحْمَدُونَ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَتَسْبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ kata Allah Jangan kamu kira Mereka-mereka yang gembira Yang gembira karena apa yang mereka dapatkan Kemudian mereka senang dengan pujian-pujian terhadap apa yang mereka tidak lakukan Jangan dikira bahwa mereka akan selamat ke Jangan dikira mereka akan mendapatkan mafazah Akan mendapatkan keberhasilan, kemenangan Keselamatan dari Adam kata Allah, jangan dikira mereka akan selamat dari adab walahum azabun alim mereka akan mendapatkan adab yang pedih demikian yang ya khudan bin azokumullah ayat yang turun ketika itu menceritakan tentang ucapan finhals sang yahudi yang kurang ajar kepada Allah yang kemudian Abu Bakar marah dan memukulnya dan kemudian datang ke Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menegurnya apa yang membawa engkau untuk melanggar wahai Abu Bakar Dijawab dengan jawaban-jawaban Maka turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala warahmatullahi wabarakatuh